Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Lesnar Lovers dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk menggambarkan kabar terbaru seputar Lesti Kecura dan Rizky Billar.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 Baiklah, para sahabat Leslari, manapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini, tentunya ada kabar bahagia buat kita semua para fans. Kita lihat ke dan ke kabar terbaru pertama, para sahabat ya, kita lihat ada sebuah unggahan postingan yang tentunya kita akan dikasih vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Para sahabat ya, kita mendapatkan asam vitamin di vlog terbaru. Di channel youtube Youtubenya Abang B, tentunya kita akan dikasih vitamin Dalam postingan tersebut, ada sebuah kalimat keseng yang dituliskan Nih, tak kasih vitamin sabar ya, lagi on progress Dimana gua berpijak ya, ngedit katanya ya Wow, tentunya kita lagi-lagi akan dikasih vitamin Siap-siap tentunya bersahabat ya Kita tentunya makin gak sabar menunggu vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat kabar terbaru selanjutnya kita mendapatkan kabar bahagia juga ini langsung dari bos Antv yakni Pak Otis Hajarie sahabat kita lihat wow tentunya Leslie Kejora Rizky Binar bersama Pak Otis para sahabat ya lagi-lagi tentunya Bos dari ANTV bersama Idola kesayangan kita persahabat ya Masya Allah banget Tentunya banyak sekali dukungan Banyak sekali respon dari orang-orang hebat Persahabat ya Yang selalu mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Wow tentunya Kita sambung banget sama gaya foto dari Lesti Bilar Masahabat ya Yang membuat kita semakin bahagia aja nih aduh Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar baik Kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar kita ke selanjutnya bersahabat ya Wah ini tentunya bareng Bang Diri juga nih bersahabat ya Aduh kayaknya lagi meeting serius banget nih Apa mungkin tentunya Lesi Kejora akan dihadirkan di acara ANTV bersahabat ya Makin penasaran juga nih Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baiknya bersahabat ya Tentunya kita tunggu saja kabar selanjutnya Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar terbaru dari idola kesayangan kita Mungkin ini informasi di malam hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.